Cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap ya ini kan masih pandemi cuy ya Jadi jangan lupa pasu tangan ya cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy ya Oke ini adalah video pertama saya di tahun 2022 cuy ya Di tahun 2022 cuy Sengaja saya nggak membuat video sudah satu minggu cuy ya Bukan karena saya ingin berhenti atau bagaimana cuy. Memang saya pindah cuy ya, saya pindah, saya eh, apa namanya sewa rumah supaya eh, bisa dekat lagi dengan kota gitu ya. Ini adalah awal baru di tahun 2022 cuy. Semoga ini berkah dan sebelumnya saya sangat-sangat berterima kasih kembali kepada koran cuy ya selalu stay di channel NDTK walaupun saya tak membuat video koran tetap masih saja tengok-tengok video saya cuy ya. Sudah berkali-kali cuy saya sangat-sangat apa ya Berterima kasih banget cuy ya Kita masih dipertemukan pula di 2022 cuy Oke dan saya awali akan membuat video di 2022 ini cuy Dengan mereaksi seperti biasa cuy Ini adalah salah satu drama yang tak pernah lepas dari channel NDTK cuy ya Yang mana kita akan mereaksi drama spontan cuy Ini adalah drama spontan pertama di tahun 2022 cuy jadi kalau korang ingin melihat original videonya nanti saya cantumkan di bawah ya cuy ya Korang semua pasti tahu lah cuy ya Di channel originalnya Syamisa Zeli cuy ya Dan judul drama spontan 33 kali ini tuh adalah si Tanggang cuy Si Tanggang tau ini cerita sejarah atau cerita dongeng atau bagaimana cuy ya Oke tanpa berlama-lama lagi cuy Jom kita tengok videonya Oke okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung, mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Oke, si tanggang. Bang, hmm. Gua, ini, ha? Cida, ayo, mana, nih, ayah nak nih. mana? Oh gitu. Ayah mana? sekolah. Nani sekolah. Ini apa sih namanya kalau di Malaysia sih? Kalau di apa namanya di Indonesia itu agak kayaknya macam macam gitu. Kalau saya nyebutnya ini dasi gitu ya. Oh, hmm. asal gitu, wah, wah, tali, eh, asal, asal, asal pandai Wah, jangan, jangan tinggal ada, tinggal, Insyaallah. Jangan iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Oh, <laughs> Kembali. Ada ada. ada. <laughs> Kembali. Harusnya ke, harusnya ke mejanya dulu, baru dasinya gitu ya. Oh, Semua oh, dari backsoundnya oh, <laughs> back oh, <laughs> ini kayak. ini tadi hmm. Sedih ini. <haz>. <laughs> Terima kasih, dah pandai Terima kasih ke balik ya Ayah, kita nak pergi raskar lah ayah Pukul 3 Pukul 3 Tak apalah, ayah Duit ayah, nak beli Oh, pergi duit Nak beli? Ha, nak beli kapur, nak beli kapur? Ya lah Pembeli kerumpu <coughs> oh. Nasi, nak beli nasi Ambil semua dah Olong, ambil-ambil Dengan dompet, ambil Ayuh, ayuh ke semua Oh, oh, <f otro time> ah. Duh. oh, oh Kita nak tiga iya, ayah Oh, oh, oh Tiga rindu Nak beli keput Oh, boleh lah, ayuh Oh, boleh lah, ayuh Boleh lah, ayuh Asli, spontan banget si gobik ko ke ke alhamdulillah ayo kita nak beli kepok um, boleh tanya apa hak awal lalu makan jelah ha ya, gitu ha beli habis lah ha yeah. ah. gi ayo belok ya ha gi sentuh dulu peluk peluk peluk tunggu tu ayo tak suka kau, adik siu. you cokok tidak ada kain. Tidak ada Ini kok begsonnya apa? Kayak sedih gitu ya. Ini drama sedih atau gimana sih? Ayah, cikgu ini kerja kolos ni. Aku ajar. Aku ajar. Itu dia kan ini, Ayah? Itu dia kuan itu. Oh. Kamu menulislah ke mana? Ini. Itu dia lah. Ha. Apa bacanya ayuh ya? Dah ayah tu. Hmm. belajar atas tolah ke apa, apa, -apa tanya Ayuh? ya. Patu ayuh. Ha. Patu apa tanya? mu ni, ni gapo dia ni? Oh. Ha gitu. Ini ni buat gapo ni? Boleh aku tanya. Alif bata. Alif bata. Haji Haqif. Ni. Ha. Ha gitu. Boleh aku tanya mu ni Teguh tega-tega ajak gal, gal, gal, ni, aja. Boleh aku tanya mu. Ha. Ah. mu tanya aku. Ha tu. Aku boleh tanya. <tuk> mana? Eh. Tulis tolehlah mana-mana buku ni ha. Buku apa? Ali. Ali. Ha Ali. Bang. ba. Dah. Ni mu beging ni. Aku ada ada aku. Ha mu aku agama. Ha. Pukul-pukul. <tuk>. Pukul. Ha pukul. Yu u yo Eh. Nok. Ca pedak. Ca pedak. Ha, jalalah. Betul. Bang molek. Bang, bang molek. Lagi. Ha, duk terag kena benok dengan aja. Benok. Ha, lagi. Aja aja. Wow, wow, wow, who bahasa Inggeris. Wow, who are Lagi? Ayuh, ayuh aja apa lah? tak manda? Ba, ba, -ba, -ba. <laughs> Papa. Baba. Ah, baba. Papa, papa. Eh? papa Papa Papa Papa Papa Papa Papa Papa Papa Ya ya ya Ya ya ya Ya Ya, Rajo. ya, Rajo. ya Rajo. <laughs> Ceritanya kenangan ini Cia Berakhir diri <laughs> <baamu> <laughs> Mendengarkan Suci fisikanmu Saat cinta ini aku. Apa asif ini makin mahir ya Kalau kita tengok dari awal tadi Cara dia Memerani ini kayak Mendalami karakter banget ya Kayak udah apa Udah jarang berkomunikasi dengan Syamir Sansli kesana Kasihku Betapa aku Mencintaimu <laughs> Malah sengaja ya. <laughs> Kira ini <laughs> Dia bantuin aja ya Dia bantuin untuk bangun gitu Yang enggak harus diangkat gitu Tanpa Mampuku Ungkap Hanya munajat Suci Antara aku dan pencipta yang Boy, ini, lagu dari siapa ya? Bagus banget ya kedengarannya, sesuai banget dengan ini. Apa sesuai banget dengan drama ini? Cuy, kasih ini buat diri. Ada siapa asli di sini? Kita nak pergi oh, ngaji, kaisi, yayau. Ngaji, bahasa ini ngaji kusuk, belajar kusuk, ya, cuy? Ah. Pergi belajar dia. Ah. Ah. Ayuh, maya. maya ajak dah, madan. Itu selamat anak-amu. Apa ke at, saya? Saya ke ni. Hmm. Sani, sini dua. Bila? Sani, ayuh. Mazen! Sos, ayuh, anak ambo ni gitu dah. Ayuh, nak topeng, jawab. topeng balik ya? Okay. Ah. Haa Haa Haa Boleh kat Boleh kaji kat Boleh kaji aku kata Haa Kusuk kusuk Allah, anak aku dengar Kau kaya ni Haa Haa Ada pencari Dekat masa ya Dekat Dekat Dekat dengar Haa Takut gila Haa Aku pun nak pesayok Sama Haa Syarikat kelepasan dia Pak Depak orang Depak jauh ni Haa Jauh diri Haa Haa Perjaya nanti buat klik lah sore Nanti buat kaya hungur hmm. Kami nak cari orang malek huh? Mu cari dekat portal cari jodoh Muslim Malaysia Tiljanah Oh iya iya InsyaAllah joh-joh -jo tu Sponsor-sponsor ini je Sponsor video ini je 250 ribu Bagi ngaji Duduk-duduk ke, lasik, kayuh, oh ini Oh Kau apa Katanya ingat Inga. ngapain, ngapain, ngapain, ngapain. <laughs> <laughs> Muka terhati, Oh dua oh, <laughs> <Muka terhati, laughs> Eh? Eh? Eh? eh. eh. <laughs> <laughs> <laughs> <tuk> uh, uh. Ini mobil apa ini? <tuk> eh? Legend banget In <tuk> Kayak ya, kaya, kaya kaya kaya bengkel gitu diambil Oke oke Itu mobil atau kuda. Gak papa. Sebab bawa cari jodoh. Oh ini rumah syarikat ciliam baru itu kan? udah uda wah mewah abang maci jui. Orang tengok ini jui. Interiornya tu minimalis banget ya. Wow. Kak lejana dok emat. Kapan Waduh saya punya rumah juga, Cih. Hmm. Ya kata julah kau dalam tu. Dok lejana oh. dok emat. Jujur-jujur. Jujur. Jujur saja Kalau tak chome. Tapi mu jujur Awak tak dengar tu. Kau apa pepak suruh. Kalau dok ke, aku takkan jumpa. Puan comel ni sebab bini awak. betul tak? Betul Tapi awak ni macam Duk cerita pasal sepupu je Pasal mak pot awak Oh tapi itu tahu oh, awak ya. oh, Mampak okay. awak tak ada Duraga dah dik Tak ada dah, mampak habis tapi okelah awak tu juga mati. Kalau dia ada tu Yolah saya kena layar lah Kena masuk dia lah Gapoh Saya serabut benda tu doh. Tu. dah do? Itu? Hmm Sebab kita hidup berdua Betul tak? Betul. Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa semua. Ya. Ada kerja apa masa Ada kerja ni nak beritahu adik Mak dah kalau anak perempuan itu? itu di naik kereta rumah ini lagi tahu tahun itu sudah ke tidak ada aku mati ya? lah gampang banget bilang mati ikut adik lagi ke mana? ah, Aku mau tahu aku ada pun ada. Ikut ada mak pergi ke mana ni apa? Mari naik. Kunci. okey. Okey. Add on. kunci je ni. Eh. Oh, mana? What do ada. do? kunci bukan kunci. Haji motor. Tak tahu, ada mak. Oh, buat apa? Bini kita, buat lagi dah. Ya, duduk tangan ni. Oh, nak. Tuh, dah dah. Hei, tak ada aruh, maksud. Ini, tak boleh ganti, jauh kan. Oh, tak boleh, ikut tengok. Oh, lah, sendok pesendor. Kenapa ada mak pesendor? Pesendor itu. Haa. Oh. Baru ini, pasal dia ada. Oh, beti banyak, lewat, lewat, lewat. Cok, cok, cok, baru tak aku beli ni. Wow. Jadi, orang tuanya datang ke sini. Ya, terhakas ceritanya. Ini si Tanggang, si Tanggang. Ke mana dia? Pak Cik nak cari siapa? Cik Azir. Cik Azir. Cik Azir. Jadikan dengan Azir? Tak jadi aku Ano bagaimana dia tak anak aku. Tak jadi aku dia anak aku. Ano? Anu. Tahu saya nak buat asyik mati lama dah. Cakap dah matilah, ya? Mati lama dah? Buat dia? Haa? Kau buat sini nak minta sedekah? Ya! Tentang apa? Pergi cakap ada dah. Tanya khabar. Tanya masih. Ada apa yang saya tanya ni? Lama dah beli khabar. Telepon tak ada. Berita tak ada. Anak kereta ke mesin. Jodan, jodan. Haa? Banyak 40 ribu belanja. Ini ah, siapa dia ni? Saya. Ha? Saya bini dia. Bini dia. Ha? Dia ada domok ke? Harte panggil dia manggil tengok dia. Ini, apa dia. Ni pak dia ni. Pak dia sejati ni. Tak apa kejak. <laughs> saya panggil Asih. Abe. Abe <laughs> ya, ya, dia sejati. Sini kejak. Wish. Ni. Ha. Dia ada dia pak. Ape je luka. Hai, buka. Apa-apa. Apa, apa? apa? mano pak? Ha. Rasa muntah anak aku rasanya ni ada lagi itu dapat mua ni Bukan okay. Rasa pak anak aku dah itu mula tak janggut ni janggut Misa ni Betul dulu dia tak janggut tak nak muda. Mudah Balik Aku aku, aku nak nak mu Aku nak sumpah muntah ni Oh Nisa. dia sumpah Dah tu Kerana Allah Ta'ala muntah Anak nak bapak ni balas dia menjadi batu lagi kasihku abai abai mu ini jadi batu atau ni kayak cerita ini ya ada di Indonesia juga mungkin hmm. mampuku ungkap hanya mu suci antara Adek. Oh dia berubah betulan jadi batu cuy ceritanya di sini ya? Tuh gimana sih? <muluh> yang tahu, kasih ini. Lagi sedih sedihnya gitu. Oke okay, itulah tadi Cuy drama Spontan yang 33 cuy ya, Yang ke 33 cuy di sini menceritakan tentang si Tanggang ya Oh memang ceritanya ini tentang uh, Seorang anak yang durhaka gitu ya Kalau kita lihat dari alur ceritanya uh, Anak yang durhaka siapa sih cerita yang ada Di Indonesia itu Saya lupa cuy apa sih itu <laughs> enggak mungkin mengingat ini tunggu saya browsing aja langsung di Google cuy. Oh ini udah ada cuy ya kisah anak durhaka itu bany ternyata banyak ya kisah anak durhaka yang ada di Indonesia. Legenda batu menangis ada juga malin Kundang dan si Lancang ternyata banyak cuy ya si Kintan. Dan si Tanggang ini mungkin uh, adalah salah satu dari kisah-kisah uh, anak durhaka legenda yang ada di Malaysia cuy ya. Sumpah saya baru tahu cuy ya, si Tanggang itu adalah kisah yang memang durhaka dengan ayahnya ya. Yang siam misalnya buat ini durhaka dengan ayahnya cuy makanya di apa namanya dikutuk gitu ya kalau di Mal di Indonesia bilangnya dikutuk jadi batu gitu dikutuk jadi apalah, pokoknya kalau durhaka dan orang tua benar-benar mengutuk itu, pasti bakalan terjadi cuy ya, yang ada di cerita saya gak tahu di dunia nyata itu seperti apa, pokoknya ini adalah uh, sebuah cerita yang memberikan kita pengajaran yang cukup banyak apalagi buat budak-budak ya buat budak-budak, korang harus menghargai orang tua kalian cuy ya korang jadi kaya ke atau mem memiliki segalanya, korang tak boleh lupa dengan orang tua kalian cuy karena berkat orang tua kalianlah kalian bisa menjadi sukses gitu ya menjadi sukses. Jadi buat korang yang masih mempunyai orang tua lengkap ibu dengan bapak, jangan sia-siakan itu cuy. Jangan sia-siakan itu. Jadi Syami asli membuat ini tuh mengingatkan kita akan Selalu menghormati orang tua dan jangan melupakan orang tua cuy Kalau soal komedi ya itu adalah bumbu dari cerita dan memang ciri khas dari drama sepuntan kali ini cuy Kalau soal komedinya mungkin ya nggak terlalu banyak Tapi pengajaran yang ada di dalam video ini tuh sangat-sangat penting Sangat-sangat penting buat kita semua cuy apalagi yang masih lengkap memiliki orang tua cuy dan oke okay, mungkin itu aja cuy ini adalah video pertama saya di tahun 2022 cuy semoga di awal 2022 ini kita jauh lebih membaik terutama saya pribadi cuy kurang semua juga dan kita akan dijauhi dari marabaya dan segala musibah pastinya cuy saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya Andy thank you next thank you next dan thank you next bye